Selamat sore Sobat burung Migran Pada kesempatan sore hari ini saya akan membagi sedikit tips atau panduan mengenai Bagaimana cara memperoleh surat perjalanan laksana paspor di negara tujuan kerja Malaysia Nah, yang perlu diketahui lebih dulu adalah mengenai SPLP itu sendiri SPLP merupakan dokumen yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dalam kondisi tertentu di mana paspor tidak bisa didapatkan, kondisi tertentu ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah dalam kondisi pemulangan atau dalam rangka pemulangan ke Indonesia pada saat paspor biasa telah dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia, pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri. Nah, yang kedua adalah dalam rangka pemulangan ke Indonesia karena yang bersangkutan berada di suatu negara. Tidak memiliki dokumen atau misalnya dokumennya hilang atau ditahan oleh majikan Tanpa dilengkapi surat perjalanan Republik Indonesia Nah, persyaratan mengurus SPLP ini Pekerja migran atau sobat buru dapat menyiapkan setidaknya minimal dua dokumen Seperti KTP, kemudian KK, Ijazah, ataupun akta nikah atau buku nikah selanjutnya karena situasi ini adalah situasi pandemi sobat buru migran bisa mengisi antrian lebih dulu atau antrian SPLP di alamat uh, splp Di situ akan ada uh, data diri sobat buru migran harus mengisi data diri berupa nama nomor HP email dan nomor dokumen nomor dokumen seperti KTP atau KK dan selanjutnya di step kedua Sobat Bumigran akan disuruh untuk mengupload foto dan di step ketiga nanti Sobat Bumigran dapat memilih tanggal yang ada dan yang keempat adalah konfirmasi Nah untuk biaya pembuatan SPLP sendiri adalah 30 ringgit Malaysia dan untuk masa waktunya adalah tiga hari kerja. Sekian uh, video ini, terima kasih.